Selamat datang di channel Putra Ritoyan Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar membuat aplikasi ERC berbasis web menggunakan aplikasi PHP Red Studio Untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini dan ingin mengetahui pembelajaran dasar tentang PHP Red bisa melihat video-video sebelumnya dan dapat juga mengunjungi www.putraritoyan.top karena di blog tersebut dijelaskan beberapa pengertian dasar tentang PHP Red. Baiklah, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama-tama silahkan aktifkan terlebih dahulu web servernya. Nah, web server yang saya gunakan di sini adalah Exam. Nah, pastikan kita sudah mengaktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Nah, untuk web server exam sendiri, silakan teman-teman mendownload yang support dengan PHP 7. Supaya PHP Red Studio Classic Edition versi 2.7.3 ini nanti akan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, langsung saja. Silakan klik New Project untuk membuat lembar kerja baru atau project baru pada PHP Red. Nah, yang pertama, ketika muncul jendela baru seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat nama projectnya. Nah, sebagai contoh, nama project di sini saya akan buat namanya adalah E ER Nah, kemudian untuk project location-nya, project location ini kita tentukan sesuai dengan directory aplikasi exam itu diinstal. Apabila exam itu diinstal di C, maka secara default ini tidak perlu kita rubah Akan tetapi, di komputer yang saya gunakan saat ini, web server itu Direkturinya saya pindahkan di D, atau saya install di D. Jadi, project location-nya saya ubah menjadi D. Nah, untuk teman-teman yang berada di C tidak perlu dirubah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, untuk database, silahkan kita pilih MySQL MariaDB ini, ya. Silahkan diklik seperti ini. Nah karena di sini proyek baru, kita harus membuat database terlebih dahulu. Silakan pilih button create new database. Nah seperti ini, silakan tulis nama databasenya. Sebagai contoh, nama databasenya adalah db arsip ya. Kemudian, pilih "Create Database" untuk membuat database baru. Pilih saja "Oke". OK. Sekarang, databasenya sudah selesai kita buat. Selanjutnya, pilih tombol atau button "Create Project" untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat tabel terlebih dahulu pada database yang kita buat klik saja oke OK. nanti akan muncul tampilan seperti ini nah silakan untuk nama tabel yang akan kita tulis bagian yang pertama ya saya akan buat nama tabelnya adalah user atau tabel pengguna ya jadi nanti pengguna yang menggunakan sistem ini datanya akan disimpan di dalam tabel user. Field yang pertama di sini kita buat ID user kemudian tipe datanya integer lalu untuk size-nya kita boleh gunakan yang ada dan pastikan kita mencentang auto increment dan untuk key tipenya itu adalah primary. Jadi nanti ID user itu akan Berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah id user, kita masukkan username. Nah, seperti ini ya. Untuk username, kita gunakan varchar saja, karena nanti bisa saja angka ataupun huruf yang akan kita masukkan. Kemudian untuk panjang karakternya, kita buat saja 50 ya. Kemudian password. Tipe datanya sama, varchar. Kita gunakan ini saja, panjang karakternya 255 atau kita sesuaikan ya. Nah setelah itu, kita perlu tambahkan informasi lain. Biasanya di dalam data user itu ada email. Panjang karakternya 50. Nah, setelah email, mungkin kita bisa tambahkan foto ya. Varchar untuk tipe datanya, panjang karakternya 255. Nah, seperti ini ya. Jadi ada ID user, username, password, email, dan foto. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada... Field baru yang akan kita tambahkan, silakan ditambahkan ya. Oke, sekarang kita sudah membuat data untuk user. Nah, kemudian kita akan membuat atau menambahkan tabel yang lain. Silakan klik add table untuk menambahkan tabel baru. Nah, seperti ini. Untuk tabel 2, silakan kita rubah dulu namanya menjadi jenis dokumen ya. Nah, seperti ini. Kemudian field yang pertama kita rubah menjadi ID jenis ya. Jenis dokumen. Tetap kita gunakan auto increment, tipe datanya integer. Dan tetap untuk k-tipenya, itu adalah primary. Setelah itu, nama atau jenis dokumen ya. Nah, seperti ini, varchar, kemudian panjang karakternya misalkan 50 saja. Kemudian, setelah kita selesai membuat tabel jenis dokumen, selanjutnya kita akan menambahkan Tabel yang ketiga, ya, pilih button add table. Pada tabel yang ketiga ini, kita rubah namanya menjadi dokumen, kemudian field yang pertama kita ganti menjadi id dokumen. auto increment ya, tetap. Kemudian panjang karakternya kita gunakan yang ada saja. Nah, setelah itu nama dokumen ya. Atau ini saja, jenis dokumen. Jenis dokumen dulu ya. varchar kita pilih 50 untuk panjang karakternya. Kemudian nama dokumen ya nah seperti ini setelah itu panjang karakternya 50 kemudian yang terakhir adalah file file uploadnya nanti dokumen yang kita input itu juga kita lampirkan file uploadnya ya Nah untuk panjang karakternya 255 Tipe datanya varchar. Oke, jika sudah, silakan klik button save change untuk menyimpan perubahan. Pada PHP Red, semua tabel atau data yang sudah kita buat di database dan sudah kita koneksikan, ini akan terbuild otomatis ya untuk tampilannya. Nah, untuk bisa melihat tampilan yang sudah ada, silakan tekan button preview. Kita klik seperti ini, pilih saja yes ya. Tunggu sampai proses untuk menampilkan datanya selesai. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih apakah ini akan kita publish juga atau kita jalankan di web browser ya. Kita pilih preview in browser apabila kita ingin menampilkan di browser. Apabila tidak kita dapat menekan button close ya. Tapi dalam hal ini saya ingin melihat tampilannya berada di browser. Nah jadi tampilannya seperti ini ya. Kita sudah memiliki menu jenis dokumen dan sudah ada tombol otomatis untuk menambahkan data. Dan juga ada user ya, untuk menambahkan user baru, beserta juga dengan dokumen. Nah sekarang kita akan coba masukkan jenis dokumen terlebih dahulu. Silakan klik add new jenis dokumen untuk menambahkan dokumen baru. Jenis dokumen baru ya. Nah, di sini auto nya tidak ditampilkan, tapi yang kita tampilkan atau ditampilkan itu adalah nama dokumennya langsung. Misalkan, di sini jenis dokumennya adalah dokumen penting, ya, dokumen keuangan, misalkan. Kemudian kita akan tambahkan user. Pilih add new user. Pertama kita masukkan terlebih dahulu username-nya. Misalkan username-nya adalah admin ya. Admin. Kemudian password-nya saya akan buat 123456. Nah seperti ini ya, 123456, saya tambahkan admin di belakangnya seperti ini. Nah lalu kita konfirmasi password yang sama, nah passwordnya 123456 admin dan konfirmasinya juga sama. Nah kemudian untuk email, karena di disini semuanya wajib diisi, kita buat seperti ini saja, admin arsip ya, gmail.com nah kemudian kita diminta juga untuk memasukkan foto Silakan klik bagian ini ya dan kita pilih foto yang ada saya pilih foto yang ini ya kemudian Pilih save it untuk menyimpan perubahan. Nah sekarang data-data yang kita masukkan sudah ada di list page pada halaman user. Akan tetapi di bagian foto ini masih berupa teks. Ini dapat kita atur ya. Nah untuk mengaturnya silakan kita kembali ke php red. Nah seperti ini. Pilih page. Kemudian pilih user. Nah, setelah itu di bagian list pack untuk bagian foto ini di bagian foto field properties-nya display tipenya ini kita rubah menjadi image atau gambar. Nah, kemudian bagian yang ini misalkan 50 50 terlalu besar, kita dapat rubah menjadi 25 per 25. Nah, jika sudah, klik preview kembali. Dan kita akan lihat hasilnya di browser ya. Nah, ini sudah ya. Sudah tampil ya untuk fotonya. Nah, kemudian misalkan di bagian password ini ya, tidak ingin kita tampilkan di halaman list page nya Ini dapat kita atur juga di php rate nya, nah coba diperhatikan untuk password, password ini tidak ditampilkan seperti yang kita inputkan ya, karena datanya di end script baik kita akan ubah dulu kembali ke php rate, pilih page kemudian password ini di bagian output di list page nya, ini kita uncheck list seperti ini ya nah lalu kita pilih preview kita reload kemudian kita pilih user Nah, sekarang passwordnya tidak ditampilkan. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah membuat jenis dokumen dan juga user. Nah, sekarang kita akan membuat atau menginputkan dokumen ke aplikasi ini. Nah, tujuannya adalah untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang diterima, kemudian diarsipkan dalam bentuk. File digital ya. Nah sekarang kita pilih add new dokumen. Nah perhatikan di bagian dokumen ini ya. Nah untuk jenis dokumen ini, ini tidak perlu kita tulis secara manual, akan tetapi data ini kita pilih berdasarkan hasil inputan di bagian jenis dokumen ini ya. Nah terkecuali untuk nama dokumen dan juga file ini, ini kita pilih, atau kita input secara manual, ya. Nah, kita akan perbaiki di bagian jenis dokumen ini dulu. Nah, silahkan kembali ke halaman pack, lalu pilih dokumen. Nah, setelah itu, klik bagian dokumen pack-nya adalah "Add Pack" dan juga "Edit Pack", ya. Ini "Add Pack" dan juga "Edit Pack". Nah, kemudian untuk jenis dokumen di sini, kita menggunakan select ya di jenis dokumen field properties nah setelah kita sudah menentukan pilihan select untuk data source nya silahkan pilih select data source ya klik bagian titik tiga ini nah kemudian ketika tampil jendela set field data source silakan arahkan atau pilih data table Nah, kemudian data yang akan kita ambil itu dari tabel jenis dokumen. Nah, kemudian value field yang akan disimpan pada tabel itu adalah ID jenis dokumen. Nah, kemudian data yang akan ditampilkan itu adalah jenis dokumen. Nah, jadi data yang ditampilkan dalam pilihan ya. Nah, setelah itu tekan saja OK. Kemudian pilih. Review. Nah kita perhatikan di halaman dokumen Di sini kita bisa memilih jenis dokumen Karena hanya ada satu data Kita pilih saja dokumen keuangan Karena kebetulan tadi hanya satu saja yang saya inputkan Klik seperti ini ya Lalu pilih atau buat nama dokumennya Misalkan data gaji ya setelah itu drag atau pilih file yang sesuai dengan nama dokumen nah di disini saya akan pilih kemudian saya pilih ini ya saya akan cari misalkan yang ini nah ini untuk contoh saja ya nah setelah itu pilih sumit untuk menyimpan perubahan Nah, sekarang datanya sudah masuk ke page di halaman dokumen. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada tombol untuk view record, edit, dan juga hapus. Nah, di bagian file, supaya file ini bisa kita download, nah, silahkan kita atur dulu untuk tampilannya, kembali ke page, lalu pilih page ya. Nah, kemudian untuk file nah di sini kita pilih untuk display tipenya ini dapat kita pilih saja lintik ya nah kemudian di bagian field linknya ini kita rubah menjadi ini current fill file klik ya setelah itu preview Nah seperti ini, jadi dokumennya nanti bisa di download. Akan saya tampilkan di browser ya dokumen. Nah seperti ini, ketika diklik. Nah jadi nanti akan muncul jendela baru untuk mendownload file tersebut. Nah ini ya, filenya bisa di download dokumen dalam bentuk file Excel. Baiklah, sampai di tahapan ini kita sudah berhasil membuat aplikasi e untuk menyimpan dokumen secara digital. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat form login dan juga mengganti template pada aplikasi ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan pada video yang akan datang. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.